mane aku aku itu valentina Dek guruku gamer pelajarnya gamer <tik> Oke okay, hari ini gimana kabar kalian apakah masih baik-baik saja ada di rumah sama keluarga dan Buita harap kalian masih sehat semuanya dan aman-aman saja di rumah di masa PPKM ini Aku nggak tahu di bulan uploadnya ini mungkin sekitar September ya September apakah masih ada PPKM kalau masih ada tulis di kolom komentar ya. Kalaupun nggak ada tulis di kolom komentar juga. Update berita, update berita. Soalnya berita syutingnya jauh-jauh hari sebelum tanggal tayang. Kenapa? Karena biar bisa nabung konten dan takutnya sibuk dengan kehidupan yang lainnya. Kehidupanku tidak di sini saja, Tuan Krep. Begitu kata Squidward. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di God of War, di mana kita akan menjadi uh, manusia setengah dewa yang namanya itu Kratos. Nah, Kratos, dewa Yunani ya, ada namanya Kratos. Nah, entah ini terlibat dengan fiksi seperti itu atau tidak, aku tidak tahu. Tapi ya wes lah, kita mainkan saja gameplaynya, kita nikmati storynya, dan kita apa enjoy apapun yang ditawarkan di game ini gitu ya. Oh, iya. <tuh> jadi kemarin mungkin dari beberapa dari kalian mengeluh ya bu micnya kok ngono sih nah itu ya curhat sedikit ternyata ternyata sound card yang dipilih untuk bersanding dengan mic ini itu sepertinya tidak cocok gitu jadi uh, bisa sih bisa bisa dipakai cuman uh, kualitas audionya itu apakah bagus <tuh> kalian lihat kemarin kok yang ngono kan nah tapi sekarang jangan khawatir, kita pakai sound card baru, jadi suaraku uh, indah seperti ini, seperti yang bisa kalian nikmati hari ini. Iya, iya, iya, dan semoga-semoga uh, suara seperti ini bisa nyaman, ya. Ada di telinga kalian, kalian enggak, enggak, nggak apa berdenging, denging, apa mendengarkan suaranya Bu Ita gitu. Dan bagi kalian yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang di kelas ini. Aku gak tau ya, nyebutnya kelas atau apa, cuman ya karena beberapa dari kalian adalah murid saya sendiri di sekolah. <gabar> ya, harus menikmati sisi lain dari gurunya. <gabar> Sumpah, relek kalian sekolah aktif, kalian gak ngarah ison. Dulu aku ngegame sungguhan, lek sekolah aktif te, tanpa PCC dan lain sebagainya. Kalian gak akan koper, dulu aku ngegame Nah, jadi berhubung masih masa-masa pandemi, ya, ya sudah dimanfaatkan saja. Nikmati sisi lain saya sebagai gamer. Oke, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saiki Yo Saiki, lemis sale channel Art Kromai, kalian subscribe. Kenapa channel ini tidak kalian subscribe? Kita lakukan Why? Why? Dan bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya nontonoh. Di sini yo tak kasih card di sini atau nanti di beladang. Ono video yang kemarin. Nah nontonoh. Kenapa? Karena biar ceritanya nyambung, nyambung, nyambung, nyambung. Oke. Okay. Review tentang sedikit tentang kemarin. Kita ngelawan troll nggak sih kemarin itu? Kita ngelawan troll yang tiba-tiba muncul saat kita berburu kijang Gitu wes ya, uh, dikit aja preview-nya <laughs> Soalnya aku menengah mas 2 Berapa menit itu ibu, ibu ayo, ibu main Oke, oke, oke Alright, press circle to start Oke, okay. hmmmm Nah, yang aku suka dari game ini tuh yuk selain grafiknya yang sangat sangat realis ya. Dari segi bayangan, dari segi apa? E, lingkungan sekitar, terus hewan-hewannya juga. Terus apa? Desain keratosnya sendiri itu dan pengisi suara Kratos. Sarang heok. sekali. Loh. Loh. kok di sini lagi, Bunda? Loh, loh, loh, saya Kemarin kan udah ngalahin lain, saya saya saya saya. Saya saya saya. Kemarin. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, Bentar, bentar, bentar, bentar, bentar, bentar. Aku kemarin lupa tombolnya gimana. Oh, uh, salah bidik. Salah bidik, Tuan. Tuan. Aduh. kayak kemarin sudah mengalahkan orang ini. Saya kok curiga. Eh, salah. Aduh, kok Ih Eh benar. Lah Hancur iye, iye iye, iye iye, iye iye, Lupa lupa iye iye, oke Oke iye tunggu iye Bentar bentar iye, bentar. iye jangan iye iye, iye iye, iye iye, Sek. Waduh, waduh. Nah, aja ya. ya. Saya gak berani kalau jarak dekat. Ayo Pak Kratos, yang benar, yang benar jarak jauh aja, saya nggak berani soalnya. Enggak oh, seru bu, oh, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Ya cara ya, ya, dekat, cara dekat, cara dekat. Ya cara dekat, nih tak turutin cara dekat. Kambang kena nyakai, Ay, ayo ayo lagi berdarah berdarah berdarah. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh. Ah. Jujur aku sudah nggak terlalu takut karena kemarin kan sudah gitu loh kok di kalian ini dari sini. Yeah. kita udah sampai sini ya. Kalian pingin lihat lagi tak, tentang ini? Aku tak skip aja kan kemarin sudah. Aku lebih ekspresif aku. look at me, look at me, boy, boy, look at me. Ini nih sampai sini kita. You are not ready. Nah kalian tahu nggak kenapa bapaknya ini ngomong anaknya belum siap? Kenapa? Karena anaknya masih ada itu ambisi dan masih amarah dan masih mengeluarkan sifat-sifat yang tidak sepatutnya di apa? Cerminkan seorang kesatria. Ya, sambil sedikit cerita-cerita ya. Nah, kenapa kok dibilang you are not ready, you are not ready? Karena anaknya belum mencerminkan sikap kesatria dimana mana kesatria itu melawan tapi ada tetap ada dingin, apa ya? adem, tentrem di hatinya, tidak menggebu-gebu seperti wah, kalau sudah sudah gitu loh. Itu menurut apa yang apa ya? Terjadi di scene ini. Oke, okay, kita lanjutkan. Wait. <laughs> ya, ayah sudah bersabda. Oke. Okay. Aku agak lupa-lupa itu apa? Uh, tombolnya untuk attack itu, <laughs> Mama. Oke. Okay. Ah, hari ini hell kita kalong-kalong berkurang ya, berkurang tiga Kalong itu bahasa apa itu? <laughs> itu bahasa Inggris ya. Apa nih? R 3 stand. Oke. Okay. Kayaknya ini masih tutorial-tutorial attack. Di sini tuh banyak combo, nih re, Aku maaf ya, oleh misalnya tidak ku pakai semuanya karena memori saya terbatas dan saya pikunan gitu loh. Kalau panik itu udah <laughs> semua tombolis. Oke okay, ya. Uh, apa ini kratos can switch a hand oh bisa tangan kosong apa tangan kosong ya biar greget <tip> Co coba saya oh. oh oh epic moment apakah harus aku bilang itu epic moment mana lagi mana lagi anda di mana, Nak? Up. Oh, ini enggak kelihatan. Apa. Oh, kalau tangan. Up. Hmm. Mana ini? Sss sss sss. Oh, oke. Oh. Bisa tangan kosong? Iya, coba tangan kosong dulu. Ah. Oke. Okay. Kalau tangan kosong ini sepertinya agak lama yo Mending kalau pakai kapak itu cuma tiga kali serang selesai. Kalau tangan kosong 6 uh, kali pukul kayaknya. I don't know. Lebih efektifan yang mana? Komen dong bawah, Rek. Lo, adek kok udah sampai di atas kamu? Bentar, jangan buru-buru. Apa ini? Hexal. Oh, kita dapat heal. Terima kasih. Apa ini? New location found. Still can't get the doors open, huh? Kamu oh, kok tiba-tiba oh, oh. ngebling di sini? Oke, okay, sepertinya kita belum boleh masuk ke sana ya. Jadi ya sudah kita lanjutkan ke sini. Oh, apa itu ngeblink ngebling? -nge Hampir saja terlewat. Hex silver. Ya kayaknya tuh buat upgrade. Dan upgrade-nya itu enggak kayak evil within-nya. Evil within butuh kursi dan ketemu perawat dan lain sebagainya. Kalau di sini tuh, di option-nya udah bisa upgrade. Mm -hmm. Oke, okay, kita pakai ini aja ya, kayaknya lebih efektif gitu. Tidak, buang buang wajib memang kurang seru, tapi waduh, kok banyak? Oke, oke, oke, kita dapat dua, satu lagi sini. Menurutku, menurut gue, seruan pakai kapak selain efektif, aku juga suka apa? Uh, Sinnya itu loh, eh mm, mm. apa ini? loh kok gak bisa pakai kapak? Kok gak bisa? Oh, ini harus, apakah ini harus tangan kosong? Oh iya, harus tangan kosong. Oh, ada, mm. ada enemy yang... Pakai tangan kosong ternyata. Oh ya sudah, ya sudah ya sudah ya sudah. And I told you not to speak. Nah, apakah dengan setup yang seperti ini kalian masih dengar noise noise di sekitar ruangan ini? Kalau masih ada mohon maklumi ya Re, Nanti tak carikan solusi satu-satu. Berkembang itu pelan-pelan. Yang penting jalan gitu ya. Daripada rusak kerusu nanti tambah kacau lah itu bahaya. udah nggak ada item lagi. wadah ada help. iya rek ah harus sering help meskipun kita kalong satu kalong dua kurang ya kalong itu kurang bahasa inggris. oke oke oke. aim yang benar. Sumpah aku suka kapaknya balik itu itulah aku suka I love it Oke. Okay. The Marked Trees Return to the house Oke, okay. kita pulang ya ini ya Capek berburu, pulang And since winter Dronger so close to the house And what was that frozen thing that attacked them? I do not know, now be silent We are almost home Iya ya, ini apa ini? ini? Apa itu? Aku penasaran. Bukan apa-apa. Aku pikir item penting. Ini bukan Resident Evil delapan buita. Oh iya ya, bukan ya. Terus ini kemana nak? Pulang, pulang. Oh, ini ya tempat kremasi bunda ya di sini. Apa tadi? Uh, misinya? Lupa. Ini dasar ayah tidak berguna. Eh pulang, pulang itu buka pintu, buita. Oh iya. Oh, oh. Inside, Sampai deh di rumah. Ini mereka masih pore-porean nggak sih? Punya istrinya disimpen beberapa ya, untuk memorial, untuk diingat. Tiba-tiba, pria setia udah fokus, Bu. Itu, ya, maaf. Sedihan itu masih tampak ya di wajahnya, kehilangan seseorang yang dicintai. Masih ada nggak ya manusia yang punya hati kayak gitu? Gitu loh, zaman-zaman sekarang mungkin berkurang ya jumlahnya dan menjadi langka gitu pria-pria dengan pribadi yang seperti Pak Kratos ini. apa Le? kenapa kamu le... You lost control. You. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon if you control it. Use it. You clearly cannot. When you leave. I haven't been sick Mengendalikan amarah. I... Come on then. You want me to hate. You. I want you to try. Ow, what are you? Try again. Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut Weak again. Again. Stop it! Again. Ya, namanya anak kecil ya biasanya kan masih emosinya belum terkendali gitu. Your anger, you can get lost in it. That is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. Atenya namanya Atreus ya. Eh. Siapa lagi itu? No use hiding anymore. I know who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, the floor, now. But you me to go down there. Who is that? I do not know. What you talking about? I do not know. Get in, in, get in. Bahaya, kaya. Aku kayak figur ibunda ya di sini ya, ya ampun. No 8 -8. 8 -8. temennya Kratos, ta. kok bilang kenal gitu.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 Better than us. So much smarter. And yet you hide out here in the woods like ini siapa kok datang-datang mencaci dan mak ini pretty sure i do <coughs> wah well, bung anda Leave melakukan kesalahan besar dengan memukul Bapak Kratos Mumpum dia bilang baik-baik lo pulang pulang kan pulang ajalnya dekat ini orangnya Oh hmm. iya nyari apa ya atasnya ngomong sama kita barusan kita gak boleh moving. fine, my turn takut uh, how incredibly disappointing come on then Ayo Jangan kasih kesempatan Eh aku takut loh serius ya Lihat para pria bertengkar Itu aku Aku takut rek Jangan kasih kendor Jangan kasih kendor serius Ah Wah, waduh, waduh, waduh Lah kok Oke, oke Oke, kita bisa Kita bisa Wah, wah, Wawas Oh, gak bisa minggir hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Minggir Uh. oh hati hati ya eh, hati hati hati hati hati oh aku sudah tahu move tuan Aku sudah tahu movementmu. Jangan kasih kendor mm, mm. waduh, waduh, waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh. Jangan ke rumahku. No. Adek gimana? Ya? Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ah, aku takut tapi, ah, ini pemandangan yang tidak biasa nak perempuan lihat. Ah. Aduh. Aduh. Ah. Oh. Pohon dong dipakai. Ayo pak, terus pak, terus, terus, terus pak, terus. Loh kok? Ya, kok ngahil dia? Kok ngahil? Curang. Curang, curang. Kok ngahil? Aduh, S apa ini? Apa ini? Apa ini? Huh, kita harus ngapain? Syuting! Oh, L3, L3, Pak mm. mm. mm. mm. Kratos, kalau marah ya. Ah. Woah. What Woah. Woah woah woah woah woah. Awas. Halo. Setala, aku game. Sisit. Kamera dulu, dulu, Kameraku gak baik soalnya. Ayo ayo ayo ayo. Ke mana ini? Kok hilang? Ih. Hmm. Wah, barnoslavochenek. Hai. nah ini pemandangan pria-pria bertengkar ini. Apa? Hati-hati ya, hati-hati. kurang dikit kurang dikit hmm hmm mm. nakal nakal nakal nakal oh eh mm, oh. oh nakal kita nggak ngapa-ngapain kok Pak Kratos marah deh uh manusia setengah dewa memang beda. aduh, pak nggak bisa nghilang, kasian rek. beda yo, lek cowok biasa main ini mungkin kayak seru gitu yo. cuman lek like aku sebagai cewek, aku kayak hah mir, -mir gitu loh lihat pemandangannya itu. <laughs> apa apa apa? Apa? K kayak gitu WAH! Ah! WAH! WAH! Leaving so soon? Hmm, lagi Ya ampun Ya ampun sesuai ini hati so ya, orang-orang Ya ampun ya, Odin you You Throw whatever you have in me. I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Aros... Harusnya gaya sound efek kayak gitu deh hatiku kok yang teriris sumpah oh Oke okay. Eh uh, di samping itu apakah Odin ini adalah Odin yang sama bapaknya Thor? Nih Ayo ayo ayo Pak Kratos you ya ampun udah muerah deh I don't know. You can't win! I feel nothing! But you, you feel everything, yet you, you keep trying. I'm not my brother, and if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no! Let's finish. Let's finish. Hati-hati, hmm. hati-hati. Ya ampun, kita berapa ronde? Hoot, hati-hati. Mm, mm, mm. Mm. C lari dulu, kabur dulu, kabur dulu. eh mm. sih sekepental ya. Oh, kita belum. But, awas, awas, awas. Di mana? Hilang. Maaf, boleh pusing. Hm, awas, awas. Maaf, kalau pusing, rek. Darurat, sih, rek. Ada, ada, ada. Baik, baik. Ayo, tangan kosong. Hmm. Minggir ayo ya sini awes sini awes Se nah mending gitu terus awas awas awas Oh, slow motion-nya mahal. Harus, eh, kalian udah pada merah, loh? Ya ampun, kenapa sih kalian merekomendasikan ini untuk saya lihat? I had hoped that you, of everyone I faced, would finally make me feel something. But I can't. But I do. I do, I, do. I have to. I'm sorry. I have to. I have to. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry I have to demi apa demi anakku di rumah soalnya ancaman ya orang itu I'm sorry I'm sorry kenapa kita bermain game ini anak-anak kenapa tell me why tapi temen aja ya di rumah smectone smectone nambah adik nambah siapapun nambah temenun di rumah mainan smectone smectone kak nggak ada dengar ya doh anda pemirsa pemirsa Oh, did they find me after all this time? Aku Aku aku sing lemes. Pak Kratos yang berkelahi, aku yang lemes. Coba, sepulang-pulang-pulang. Pulang, pulang. Kayaknya, Pak. Kok ketaguh? Kaapa, Edom? Top of the mountain. Ah. Uh, uh, uh, Aduh, uh, uh, uh, And neither am I. I do not know how to do this without you. untungnya masih bisa ngehilulang but we cannot stay here le kamu sendiri bawah situ ah so much I, i thought you're all right i am all right come <laughs> your things we are leaving harus pindah soalnya mungkin ada orang yang you are not we have no choice now punya urusan sama pak kratos ya sir. kayaknya nanti aku mau browsing-browsing deh siapa sih pak kratos ini The identity of him serius? perginya cuma bawa karung gitu aja serius? Mountain. It's gonna be a long trip. Yes, but an important one. Whoa! Get that achievement. The journey begins. Not bad at all. Kima nara? Lanjutah? Lanjutah? Lanjutin di kita yo. Nanti leweh mulai buntu nah naiku kita closing di sana. Soalnya apa yo? Kayaknya ini jadi. Perjalanan yang cukup panjang juga, dan ini apa? Ini kok goyang-goyang, leh? Apa ini kok goyang-goyang, leh? Oh, kita ke bawah. Oke, sini, oh. nah. jadi Kita udah intens sekarang, jalan-jalan manja. Dulu ya. Demi kamu, Nak, Papa, kerja keras demi kamu. Oh, uh, ya ampun, realis sekali. Could have died. Never leave me alone again. Alright? Alright. Meskipun Pak kratos ini galak, dia itu sayang anak lo. Ehe, le, sini leh. Leh itu sapaan untuk anak laki-laki di dalam bahasa Jawa ya. That's why I... Oh... Hey! You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals I get. They're food. Draugr? They're supposed to be dead. But people... They're trying to survive, too. Close your heart to it. On our journey we will be attacked by all manner of creature close your heart to their desperation close your heart to their suffering do not allow yourself to feel for them will not feel for you. I understand. Uh, jadi sedikit aja ya mungkin papanya ini coba bilang kan anaknya tadi tanya papa kenapa sih kok papa melakukan kekerasan seperti itu gitu terus papa ini kan enggak uh, bisa jelasin murni masalahnya kepada anaknya atau selain karena anaknya juga belum waktunya tahu itu kan nanti pasti jadi beban tol di hatinya anaknya jadi papa yang make ring ke saya bilang uh, karena beberapa dari mereka tidak baik gitu terus loh kenapa kok mereka tidak baik gitu terus papa yang jawab lagi ya karena ada beberapa orang yang uh, malah apa ya melakukan hal buruk gitu loh dan itu membahayakan bagi kita. Jadi kamu nggak boleh merasa kasihan sama orang-orang yang seperti itu. Tapi kamu intinya kayak waspadao gitu. Jangan gampang baik ke orang. Itu yang dialognya tadi kurang lebih coba disampaikan. Oke, okay, naik. Ini nggak bisa naik ah. maaf salah tombol. Oke, okay. kita mau kemana? Oke, okay. sini, naik. Kamu lihat apa nak di atas? udah makanan tak? Nah, apakah kita main puzzle lagi? apakah kita main puzzle lagi? Okay. aim yang bener bu oke okay. oh tapi sebelum itu eh hey, apa itu? bentar salah fokus nah, item number one. ada Excel silver? Aduh, hidungku gantel Tidak ada? Ah, itu cucu Apakah ada? Tidak ada? Kosong? Kosong, kosong Oh, ini, ini, ini, ini. something Nah, nah, ini apa ini? Go. Oke. Okay. Okay. To to drop the Oke. Okay. Ah. Uh, apakah bisa? Nggak bisa. Udah. Ya, gimana ini? L2 yang pun aku masih error sama. Ya nah, ide. Nah, Dengan begitu kita bisa naik dan bisa nyebrang Tombolnya itu masih error. Aku kayak nggak tahu ini buat apa, ini buat apa. Maaf ya, adaptasi. Mother said Odin's disciples fill them with gifts and hang them where thieves can can't reach them. That one looked really old. Foolish. What is? Worshiping the gods? The gods care nothing for them. Men should not pray to monsters. Jadi, melihat ada artefak artefak Yunani yang di rumahnya tadi sebelah pintu kalau kalian Kratos ini adalah salah satu dewa yang ada di mitologi Yunani, kayak ya. Terus tadi dia kan bilang e, apakah para dewa itu apa harus kita puja kayak gitu. Terus ayahnya ini bilang Enggak, mereka ku nggak nggak seharusnya dipuja. Menurut dialoge lo ya, correct me if I'm wrong. Dan kalian bisa tulis ceritane mungkin ada beberapa tahu tentang mitologi ini Kratos ini di kolom komentar. Cuman dari dialognya tadi manusia itu nggak sepatutnya berdoa ke monster. <laughs> iku satir banget nggak sih. Ada untuk kalian yang tahu tentang mitologi mitologi, eh what is that mitologi mitologi? Iku silahkan call apa sharing cerita kalian ya di di kolom komentar. I tuh to no. Aku suka sih cerita-cerita kayak gitu. Eh, kurang, kurang, kurang, kurang. Kurang. Apakah di sini? Apakah terlalu jauh? Gak bisa. Berarti kemana dong? Apakah nanti kita akan nemu jalan? Bentar ya, kita ikuti ini dulu. Kayaknya kita harus ke sini. Manjat di sini. Eh, serius aku pengen dapetin itu. Gimana caranya? Bentar-bentar Apakah nih ya? Apakah nih? Udah gak bisa ya? Harus turun lagi ya Gak mau ah, Ya wes lah Ya us, skip skip skip skip skip skip Maafkan aku terlewat Hah? Kok oh, bisa terlewat? Ya udah deh lanjut Lanjut Perjalanan kita masih panjang Panjang. Father, will we see others on the road? Yes. Friendly? No. They'll try and rob us? Possibly. Yes. No. Huh. Singkat, padat dan jelas ya, Papa. Terima kasih loh. Okay, kemana lagi nih? Apa ini? Apakah? Bisa, bisa, bisa. Anakku oke, okay. kamu di atas aja. Kenapa nah, pakai sini? Yap, yap, nah. <tuh> mm. nah, akhirnya kita mendapatkan kotak ini. Dapat apa? Kita, hai, hai, okay, kosong, kosong, kosong. Awas, Pak, jatuh mundur, mundur oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. balik, balik, balik oke, uh. oke okay, okay. tidak jadi terlewat ya kita dapetin kotaknya tadi oke, okay, nak kita lanjutkan perjalanan kita pindah rumah gak tahu pindah kemana Ah. Ooh, In the sky! Look, all this time, there's been a protection stave around our entire woods, but the stave's broken there. Protection? Did you cut those down? She had marked the tree she wished used for her pyre. Why no looking back now. Oke. Okay. Aku masih nggak tahu apa yang terjadi di keluarga kecil ini. Mamanya kenapa? Terus kenapa orang asing tadi kok tiba-tiba ngajak berantem? Terus ini mau pindah ke mana? Katanya ke gunung, tapi masuk literally gunung ngono loh. No. Apa ya nggak kaget sih mereka daya survival tinggi. Cuman apakah bener-bener di gunung ngono loh. No? Wes uh, kita akan temukan jawabannya mungkin di episode selanjutnya. So, Thank you for watching, terima kasih udah nonton sampai akhir dan apa terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan yang belum subscribe ayo rek, subscribe, mau satu sak detik dok, mau nontok lo, mau akrom subscribe kok kuriku gamer tidak, aku merasa iri dan menurut kalian ya opo episode kali ini apakah seru, apakah menyenangkan, apakah boring, apakah ha, terlalu shadis atau apapun itu? Bisa nggak? Kalian nulis di kolom komentar perasaan kalian tentang episode kali ini. Dan tulisan dengan bahasa yang sopan dan santuy. Mencerminkan etika pelajar Indonesia. Oke? Okay? Setuju, setuju. Silahkan klik like kalau kalian merasa suka sama videonya. Dan share ke teman-teman kalian tentang video ini. Rek api God of War. Dan kalian nggak usah capek-capek main, us dimainin butang. Kalian li tinggal lihat story-nya, ngomong, nontonkan cakap-cakapmu. Oke? Okay? Till the next video, see you and ciao da si Se... Instagram ya. Ya, untuk kalian yang mau apa request tentang game dan sharing atau apapun itu, kita bisa bicarakan itu semuanya di Instagramnya guruku Gamer di sini. Ya, paham? Oke, okay, till the next video. See you and ciao. Dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, Salam seni dan budaya serta gaming Indonesia. See ya. Dadah. Dadah.